Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Memang menunggu itu hal yang sangat membosankan persahabat, ya. Tentunya menunggu kejutan single terbarunya Bunda Lesti Dengan judul Insan Biasa Yang akan hadir persahabat, ya hari ini Untuk peluncuran perdana teaser 1 Musik video, lagu barunya Bunda Lesti Dan tentunya persahabat semua yang warga Konoha dan tentunya semua pecinta Lesti Lovers Kalian harus tahu untuk single barunya Bunda Lesti itu akan rilis di tanggal 15 Jadi jangan sampai lupa untuk selalu mensupport dan mendukung karya-karya Bunda Lesti Hari ini jam 4 sore, sahabat, ya kabarnya bakal rilis untuk teaser satu musik video lagu Insan Biasa single barunya Bunda Lesti Kejora kita mendapatkan informasi juga tentunya dari Kariski make up waktu semalam live Instagram Kariski menyampaikan persahabatnya bahwa Bunda Lesti Kejora itu akan tentunya mini konser konser mini aduh Masya Allah banget persahabatnya ini yang akan tentunya memberikan sesuatu kejutan juga untuk kita semuanya jangan lupa mini konser sekaligus peluncuran single barunya Bunda Lesti itu tepat di tanggal 15 itu informasi dari Kariski Makeup waktu live semalam persahabat ya, bismillah saja mudah-mudahan bisa trending bisa booming untuk lagu Bunda Lesti Kejora, kita yakin persahabat dukungan begitu banyak buat Bunda Lesti Kejora kita lihat juga persahabatnya, salfok dengan kalimat komentar dari Sri Sukatri. Bismillah, insya Allah trending karena kita kompak. Ini juga penyemangat nih untukku semuanya. Bismillah ya, Insyaallah trending karena kita semuanya kompak. Kita semuanya solid untuk selalu mendukung karya-karya Leslar. Kemudian juga persahabatnya berikutnya, ada postingan dari Leslar Lovers Hong Kong. Ini postingan 5 jamnya lalu persahabat. Memang ada aja persahabatnya selalu bikin geram para pembenci leslar haters yang selalu saja tentunya berkomentar tidak baik Kenapa ya kalau haters selalu di privasi? Ada yang tahu akun IG nama itu yang aku lingkari Itu akun tiktok persahabat pembenci sampai kapan? Akan jadi pembenci Manusia kalau sudah kemasukan jin Di dalam pasti selalu pikirannya negatif mulu Heran hidup cuma satu kali Selalu punya pikiran gak baik Ini persahabat ya Tentunya komentar yang tidak baik Mengomentari podcastnya Rizky Bilar Bareng Denny Sumargo Bapak Bilar tentunya disitu dikatakan Kalau ngomong Itu nomor satu Pinter si Bilar Persahabat apabila disebut begitu nih Dan tentunya kenyataannya kata si pembenci ini persahabat Awal KDRT Karena ketahuan selingkuh sama Lesti Ini kalimat komentar yang amat tidak baiknya. Tentunya warga Kona pun ikut geram Dan langsung saja para ya Akun Instagramnya di privasi Dan akun TikToknya pun di privasi Ini akun TikTok persahabat ya Tentunya yang diunggah oleh aku yang selalu bersongkong, mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang selalu mau fitnah, orang-orang yang selalu nyinyir, apalagi berkomentar yang tidak baik. Mudah-mudahan idola kesangan kita selalu dijaga dari orang-orang jahat, orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga, persahabat, ya makin gak sabar menantikan acara nanti malam, pukul 19.00, waktu Indonesia Barat, atau jam 7 malam ini, Bakal hadir kejutan di acara Return Ramadan Show Bersama Kak Zaskia Sungkar Persahabat Sudah dipersiapkan Persahabat yang malam hari ini Siap-siap aja kejutan Yang akan kita dapatkan Dari Bunda Lesti Kejora